<laughs> and I'm hating the slack Cause I'm all around Like the hate and <laughs> the gas Please stop talking that trash Cause the vibes and the fun All the way to the back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 Oke, yang pertama ada event bundle old, yaitu Saulus Executioner Jadi telah diinfokan bahwa akan hadir kembali set bundle Saulus Executioner Yang dulu sempat rilis pada event Win or Win Dan nantinya set bundle ini akan rilis pada event Fortune Wheel Selain kalian bisa mendapatkan set bundle Saulus Executioner ini Kalian juga bisa mendapatkan bonus 7 hadiah yang ada pada event ini cuy wow. Yang kedua, ada info event kolaborasi Free Fire X Squid Game Dan berikut adalah trailer dari perilisannya Oh. Jadi akan hadir mode baru Red Light Green Light Yang dimana sistem atau cara bermain pada mode ini sama persis Dengan permainan yang ada di Squid Game Episode atau Season 1 kalau nggak salah Kalau nggak salah berarti bener ya? Waduh Ya, simpelnya kita harus jalan ketika lampu hijau dan berhenti saat lampunya menjadi merah, sampai kalian melewati garis finish cuy. Dan mode ini akan hadir besok atau tepatnya saat video ini publish. Selain itu, ada pun rumor beberapa set bundle spesial Free Fire X Squid Game. Dan berikut adalah ilustrasi dari beberapa bundle tersebut. Yang pertama ada set bundle dengan tema Song Gi Han atau Lee Jung Ji. <SILENCIO> Yang kedua, ada set bandel dengan tema Sai Beyok atau Jung Hyun. Yang ketiga ada set bandel dengan tema penjaga atau karyawan yang mengatur jalannya permainan di Squid Game. Yang keempat, ada set bundle dengan tema boneka yang ada di permainan Red Light Green Light. Oh baby, baby, run, you. You pain, yang ketiga, ada info rilis kembalinya Evogan MP40 Predatori Cobra. Jadi akan segera hadir kembali Evogan MP40 Cobra di game Free Fire pada event Find dalam beberapa waktu ke depan. Nah, buat kalian yang kemarin itu nggak sempat spin atau dapetin skin Evogan ini, bisa lah kalian spin-spin manja ya kan? Yang keempat, ada info kembalinya inkubator kelinci nakal atau jahat Dikabarkan nantinya akan hadir kembali inkubator kelinci nakal atau jahat di game Free Fire Akhirnya, yang gua tunggu-tunggu selama ini rilis lagi cuy Karena gua pengen banget punya set bundle kelinci yang utama yang warna ungu ini nih Dulu waktu event ini tuh rilis, kebetulan gue ada acara keluar kota dan gak sempet login ataupun nge ya kan Jadi nice lah, nice Untuk di Free Fire, server luar, set bundle ini rilis pada event Lucky Royal Spin Dan untuk di Free Fire, server Indo kemungkinan rilis pada event yang sama atau pada incubator old selanjutnya yang gue cari, Bray. Yang kelima, ada isu bahwa Garena membedakan YouTuber Free Fire dengan player Free Fire. Dengan memberikan skin SG Titit Golden Glare untuk YouTuber dengan gratis, sedangkan player Free Fire harus menghabiskan diamond untuk melakukan spin agar dapat memiliki skin SG2 Golden Glare. Kemarin gua sempet cek di kolom komentar salah satu konten kulgar ya kan Banyak banget yang bilang Bener-bener parah SG2 nya kenapa dibagiin sama orang yang mampu Butuh keadilan SG2 youtuber dikasih secara gratis Dan diri pun juga baru main udah dikasih Sedangkan kita yang udah lama main gak dikasih gratis Harus disepin Dan komentar-komentar lainnya mampu beli digratisin bahkan riri aja yang baru main epep udah dikasih gratis terus kita yang udah main epep lama mana ada dikasih gratis gamenya emang makin bagus ke kesini kesini makin bagus cuman rasa keseruannya itu udah beda intinya udah nggak seseru dulu cuy itu aja sih Gua aja habis sekitar 1600 Diamond cuy buat dapetin skin SG titit golden glare ini ya kan Masa yang lain dikasih gratis sih? Dimana letak keadilan sosial bagi seluruh player FF ya kan? Lalu menurut klarifikasi dari Kulgar pada salah satu balasan di akun instagramnya mengatakan nggak dikasih itu dipinjemin buat di review doang Cuman mereka bikin judul dikasih dengan emot menangis Pertanyaannya Kenapa gua gak dipinjemin wahai Garena? Why? Why gitu kan? Why? Apa karena gua gak cantik? Mas, apa aku kurang ayu. Apa kurang seksi, Thomas? Atau gimana nih? Kalau menurut kalian gimana cuy? Apakah kalian percaya dengan klarifikasi ini? Atau kayak mana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya oke okay. Yang keenam ada info pembaruan event diskon Mystery Shop 18.0 Menurut info yang gue dapat dari salah satu website resmi Garena Free Fire yang menginfokan bahwa pada hari Jumat tepatnya tanggal 15 kemarin menginformasikan bahwa event diskon Mystery Shop 18.0 untuk bulan Oktober 2021 akan hadir minggu depan dengan paket Mano Milgrau Diinfokan akan hadir tiga set bundle pada hadiah misteri Shop Yang pertama ada set bundle Rainbow Summer untuk karakter cowok Yang kedua ada set bundle Rainbow Sunsin untuk karakter cewek Dan yang ketiga ada Set Bundle Mano Milgrau atau MC Fang Bundle Dan ketiga Set Bundle ini tuh sudah pernah rilis di game Free Fire sebelumnya ya cuy Seperti biasa, pada event diskon Misteri Shop selalu memiliki hadiah Set Bundle, karakter, skin senjata Tiket Diamond Royal, Weapon Royal, Inkubator, Token Upgrade Evogan, dan kawan-kawan. Untuk saat ini belum tahu pasti apakah akan ada Elite Pass diskon pada Event Mystery Shop 18.00 kali ini. Walaupun demikian, kalian jangan beli atau buka Elite Pass terlebih dahulu kalau saran gua cuy. Jika kalian setuju ada Elite Pass diskon pada Mystery Shop kali ini kalian bisa bantu dengan like video ini ya kan dan dikabarkan event mystery shop ini akan hadir pada hari jumat depan tepatnya tanggal 22 Oktober kemungkinan kalau nggak pagi ya siang hari sekitar jam 9 siang jadi siapin diamond kalian mulai dari sekarang ya cuy agar ketika event mystery shop ini rilis kalian bisa langsung borong semua hadiah yang ada